Cik cik, cik cik balik lagi bersama untuk Spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolin besar ini ya seluruh hari ini kita bawa modal 33.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolin besar ini ya bosku kita main di w800 saja ada pucing atau kita langsung gaskan di 10 kali turbo aja ya seluruh ya kita lihat dulu putaran-putarannya apakah bagus mantap cincin jadi biru jadi sih seharusnya Biru jadi hmm, atas gendang tuh kasih petir mantap kali dua lah ya sur. Lumayan saldo nih nih sih. yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di RTP 8000 bosku. Situ slot tergacor, solid solid santai rugi dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan checker game gratis real 24 jam. Per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan aja ke rtp8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan aja untuk link gacornya ada di pin komennya ya seluruh di pin komen juga tersedia link komunitas ya seluruh grup komunitas WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Pola slot ha hari ini, pola slot gacor Olimpo hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olimpo hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olimpo hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor rolling hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor rolling hari ini aduh ya, di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolling hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya jadi buat kalian semua yo ramaikan grup Telegram and grup WA biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolling hari ini ya bosku yuk kita geser ke 30 turbo duet tiba quick semoga kita dikasih jpjp JP, mantap ya bosku ya us kasih paham kasih yang manis-manis kasih yang gurih gurih yuk. free spin-free spin free spin. sekitar sekitar isi daging boleh lah. Us lah. aduh mahkota nanggung sekitar 22 terus belum ada tanda-tanda sekitar 4 biji ini seluruh atau petir-petir merah mendarat nih Ayo dong, kasih yang manis-manis, kasih yang mantap-mantap kasih yang guri guri Dan buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment, subscribenya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lubus hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot, hari ini, slot gacor lubus hari ini, info slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini, info slot gacor lubus hari ini.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 mantap kuning jadi hijau atau merah hijau hijau merah jadi dong kurang satu biasanya sih hmm, bukan kurang satu tuh merah jadi hmm, kuning tuh nanggung cu. nanggung semua jirai dong us petir-petir mantapmu keluarkan keluarkanlah mantap biru jadi yuk ungu turun ungu turunin dulu hijau nanggung semua cowok nggak apa-apa tambah udah lumayan 16 masih sisa 10 kali lagi ya seluruh Ayo. ayo dong merah jadi kuning dong turunin kuning dong aduh nanggung Cok nanggung-nanggung lumayan lu udah gede juga ya tinggal kita nunggu pecahan mantap yuk atas cincin kasih petir lumayan mahkota pecah lagi yuk petir lagi aduh nanggung Cok lumayan 12.000 kali Dua mm, 200 dua mantap dua, mantap puluh dua, empat puluh mantap empat puluh nih empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, kita puluh dulu empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh dua, empat puluh Aduh petirnya dimana coba enggak ada tanda-tanda petir dimana nih coba enggak tanda-tanda petir anjir gelas satu mantap ya jadi sayang makhluk di situ itu ini cukup harusnya jadi dulu nih aku nggak mau juta belum ayam ya 41000 kita sedikit berapa 300an lumayan sih 13 lagi ayo kasih dong masa nggak mau sih? kuning biru aja nomor. Kalau lumayan lah, lur, itu sekitar 328 lah ya. Ah, kita kelarin spin ini kita langsung gas kenaik ya jadi 2600 200. Hmm, yuk, biru dulu jadi boleh. Mayat, up, yuk, hidup, uning, ah, tuh, mau enggak hidup kuning bonus kalian? Aduh, ah, enggak mau. Yes. Kota, aduh, enggak mau aja. Enggak waduh lumayan udah naik 300-an nah, set pikir naik di bed berapa dulu nah, 2400 sekalian lah ya kita coba berburu Frisbee di bed gini ya seluruh ya semoga kita dikasih Frisbee manis atau tpc mantap juga boleh yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot harga slot solid santeru jaga dunia her di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya jadi buat teman-teman semua ya langsung jelaskan aja ke RTP 8000 itu untuk link gacornya ada di event komen yang suruh di penkoman juga tersedia link komunitas ya seluruh gitu komunitas grup ya di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olim ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olim besar ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olim besar ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini ya slot di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olim besar ini pastinya ya bosku. Lumayan kita dapat free ini kita coba tengok-tengok apakah ada isi atau tidak. Yes, loh, ya seluruhnya kita lihat dan saksikan bersama. yuk kuning dulu jadi atau merah? aduh aku cocok. Lumayan tabel udah 8 masih sisa beberapa kali lagi lah ya. kuning biru mau jadi dong. Tunggu jadi mah yuk Hijau gendang boleh. Aduh enggak mau cocok. kasih yang manis-manis, kasih yang duri mantap. Aduh kira gendang jadi cukup Aku nggak mau. anjir biru, yuk birunya jadiin dulu boleh. Biru, aku nanggung. Lumayan. 410 masih sisa 400 lagi us. Us pelas pelas sami yuk Ih mantap kuning jadi 3000 Lumayan nih kalau ada petir nih. Mantap yuk atas gelas petir ini. Harusnya petir. Lumayan lah ya 3 ribu alias 3000 47 lumayan lumayan. Ih tambahin lagi dong biru hati enggak wajok mantap nih yuk biru dulu tunggu uh, biru kuning jadi kuning jadi mantap atas kuning harusnya tuh uh mantap mantap cuk, mantap cuk lagi dong biru Aduh langgung lumayan ya yes, seluruh 8000 kali 14122 main lumayan lumayan, lumayan. lah ini in kita lihat dan saksikan bersama yuk us, naikin dong ayo dong, yuk cincin jadiin dulu kuning dulu ternyata biru jadi dong. Biru jadi mantap ya ungu dong, ungunya turunin lagi. Waduh cincin yuk atas cincin kasih petir enak nih. Lumayan lagi dong lagi dong dari lagi, lagi dong ketahnya. Uh, lumayan, sudah dibuka 16 ya seluruh 155 Mantap dulu lumayan-lumayan dulu itu kisip, ratusan. Uh, udah mantap profit. Mantap nih. Kita bisa langsung gaskan WD kan saja ya seluruh karena kita udah profit mantap. Dari modal 33.000 dan naik 700.000 Udah mantap mantap Ini kesempatan kita buat WD Jadi kita WD kan saja Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe nya. Saya Otong Spin Undur diri Bye bye seluruh. Salam Jackpot